Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Hafal Al-Quran Merupakan cita-cita semua orang Terutama orang tua Terhadap anaknya Dia memiliki keinginan bahwa anaknya Akan hafal kepada Al-Quran Atau tahfiz Quran Sehingga ada orang juga Yang memiliki keinginan bahwasanya bangsa kita Negara kita, Indonesia tercinta Kelak Semoga dipimpin oleh orang yang hafal pada Al-Quran, karena saking cintanya kepada Al-Quran, nah, di sini saya berpandangan bahwa untuk saat ini, tahfiz Quran bukan merupakan urgensi atau sesuatu yang darurat atau sesuatu yang harus segera tercapai. J pertanyaannya, lalu apa yang menjadi urgensi bangsa kita saat ini? Persoalan yang sedang melanda kita saat ini adalah dekadensi moral. Di mana sangat gampang sekali kita melakukan dosa-dosa terhadap Al-Quran. Yang paling urgen saat ini adalah mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perilaku kita, itu lebih urgen menurut saya ketimbang kita hafal di luar kepala terhadap Al-Quran. Sering kita menemukan persoalan-persoalan yang terjadi. Masalah di diri kita, bahwasanya kita baca ayat Al-Quran tiap hari. Sementara pesan dari ayat yang kita baca itu, kita langgar juga tiap hari. Kita baca tiap hari, kita langgar tiap hari. Karena apa? Ya mungkin karena kita tidak paham. Al-Quran kita baca, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga perilaku kita tetap kita selalu maksiat. Itu yang sering terjadi seperti itu. Apimisolah inna solatatanha anilfah munkar. Dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sering baca ayat itu tiap hari mungkin, tapi kita juga setiap setelah sholat, ya perilaku kita tidak berubah. kemunkaran, kemaksiatan sering kita lakukan juga. Nah di sini yang lebih urgen menurut pandangan saya adalah Cara mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata Itu jauh menurut saya lebih penting sekarang Ada yang berpandangan Hafal kepada Al-Quran, tahfiz kepada Al-Quran Itu kan sebagai jalan Kelak, tujuannya adalah kesana-kesana juga Pengaplikasian Al-Quran Ya memang seperti itu Kita untuk bisa mengaplikasikan Kita harus tahu dulu Kemudian harus hafal dulu Baru nanti mengaplikasikan kan seperti itu Tujuannya seperti itu. Tafiz itu tujuannya tetap sana. Cuman persoalan sekarang itu, dengan di zaman sekarang itu, pola kehidupan masyarakat itu sudah serba instan. Sudah dilatih dalam kehidupan itu sesuatu yang instan. Orang itu tidak bisa dibawa muter-muter dulu sekarang. Kalau tujuan untuk aplikasi dalam kehidupan, buatlah langsung. Cara, metode, Al-Quran untuk diaplikasikan dalam kehidupan, karena orang itu sekarang susah kalau dibawa muter-muter dulu. Karena sekarang zaman serba instan, serba mudah bagi orang yang hidup di zaman milenial ini. Sekarang banyak ilmuwan yang menggali metode-metode baru. Hafal Al-Quran juga sudah ada metodenya, kan? Saya itu melatih anak saya, surat-surat pendek itu. Untuk hafal satu surat pendek itu, itu bisa berhari-hari. Tapi dengan metode yang diterapkan oleh lembaga tahfiz Quran, itu bisa lebih cepat. Bisa dalam sehari juga tidak menutup kemungkinan anak itu bisa hafal. Karena apa? Ada metode, ada ramuan secara khusus gitu kan. Nah tidak menutup kemungkinan aplikasi Al-Quran dalam kehidupan pun kalau dicari metodenya pasti ketemu. Justru itu yang yang saya cita-citakan, itu yang seperti itu. Ada aplikasi yang sangat jitu mengaplikasikan Al-Quran dalam perilaku kita. Itu lebih penting. Urgensinya disitu, kalau menurut saya, karena Al-Quran itu kan untuk petunjuk. Di konten lain, saya pernah membuat konten. Nah, yang ini nih, ada di pojok di sini. Saya menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah linnas petunjuk bagi kehidupan manusia kalau petunjuk itu kan yang harus diterapkan, itu sebagai informasi dari dari Tuhan, dari Allah lalu kita melaksanakannya petunjuk itu bukan hanya dipegang lalu dibaca tapi dipraktekan syahrul Ramadan adalah umuzila fihil quran, udalinas petunjuk bagi manusia muaranya ke sana Al-Quran itu jadi saya berharap urgensi sekarang bangsa adalah dekadensi moral. Oleh karena itu, mari Al-Quran itu kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Nah bertalian dengan tahfiz, tahfiz itu bisa urgen. Tatkala Al-Quran akan punah misalkan. Jika Al-Quran akan punah, diperlukan tuh orang-orang yang hafal kepada Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bilahi bisa bilhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.